Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama Mr. Akam Kali ini Akang kembali akan bertutur kisah Tentang seorang legendaris dari negeri 1001 Malam Yaitu Abu Nawas Kali ini sebuah dilema antara kuda dan hujan Sebelum beranjak ke kisahnya Jangan lupa subscribe Let's go pada suatu hari, Baginda Raja sedang duduk seorang diri dan kemudian dia teringat kepada masa-masa lalu ketika pernah berburu dengan Abu Nawas sehingga beliau langsung memanggil pengawalnya agar menjemput Abu Nawas untuk diajak berburu kembali oleh Baginda Raja Pengawal, pengawal kamil Ya, baginda raja, kalian jemput Abu Nawas, suruh ke istana sekarang juga. Ya, kita akan berburu ke hutan bersama Abu Nawas. Bilang, jangan sampai gagal, disuruh apa saya? Ya, baginda raja, berangkatlah pengawal menjemput Abu Nawas. Setelah sampai di tempat Abu Nawas, kemudian pengawal menyampaikan amanat kepada Abu Nawas dari baginda. Bahwa beliau harus segera merapat kepada Baginda Raja Untuk melaksanakan titahnya Yaitu diajak berburu ke hutan Tanpa berpikir dua kali Abu Nawas pun berangkat bersama para pengawal Ke istana untuk menghadap Baginda Raja Setelah sesampainya di istana Abu Nawas langsung bertemu Dengan Baginda Raja Harun al Rashid Kemudian Abu Nawas Salam Assalamualaikum Padunga Raja Ada apa ini Baginda memanggil saya Ya seperti Yang disampaikan oleh para pengawal Dupadamu Abu Nawas Tidak lebih dari itu Hari ini saya Akan mengajak kamu berburu ke hutan Kamu siapa Abu Nawas aslinya Baginda Raja Berangkatlah Abu Nawas Dan Baginda Raja Berburu ke hutan persiapan telah dilakukan kuda-kuda disiapkan dan kemudian setelah mau berangkat baginda raja memilih kuda yang top care kuda yang dahulu pernah dilatih oleh Abu nawas yang lainnya kenceng membuat punya kode kudanya dan ikut serta pula kuda yang doyok pada saat itu kuda Andreen, Nah, setelah siap-siap berangkat, ini Baginda Raja melihat di kejauhan depan sana awan hitam bergulung, pertanda akan turun hujan. Nah, ini Baginda Raja langsung bertanya kepada Abu Nawas. Abu Nawas, siap berburu ya? Sebenarnya saya takut, Baginda Raja berburu ke hutan Takut kenapa? Saya takut beruang, Baginda Raja. Halo, abu nawas orang-orang nggak pada senang beruang kamu mataku ya bukan beruang begini baginda raja beruang yang nyakar. ya udahlah, karena ada saya nanti bareng-bareng ke sana ya kita berangkat sekarang nih abu nah, nawas saya pakai kuda yang ini ya kamu kuda yang menonok ya nanti kalau kamu ketinggalan kamu susun saja tuh. Sampai ke tempat peristirahatan biasa di bawah bukit gunung, ya. Sebelum naik ke hutan, istirahat dulu di sana. Saya tunggu kalau kamu belum nyampe di sana, ya. Dan satu akan saya berikan hadiah sama kamu. Benar, beginilah aja apa tuh ya Kalau kamu nyampe ke sana, ini kan musim hujan nih. Nyampe ke sana ke tempat peristirahatan, kagak kehujanan. Kamu akan saya kasih hadiah mau baginda raja tahu kalau saya kaujanan enggaknya tahu tandanya kan orang kaujanan itu basah koyo bajunya ya oke tunggu di berangkat siap baginda raja itu udah kamu berada di gunawas siap baginda raja ini raja naik kuda sama pengawal kenceng kencang mau berangkat ini rana nawas naik kuda ya kebagian kuda yang doyok ya dan coba bahasa Jepang mah ciloyen Nah, ya, naik kudanya pelan-pelan. dia di gemukin juga mantannya, eh, tetap aja pelan. Gak ya. tali kendalinya itu kecut tetap aja kudanya ciloyan, doyok, ya. Bah, setelah itu, tidak lama kemudian raja sampai di tempat peristirahatan. Lawu nah, Nawas masih dalam perjalanan. Nah, pasti Lawu Nawas kehujanan nih. Dia ya, kagak bakalan dapet hadiah hari ini tadi gua ini. Soalnya gua aja yang naik kuda kenceng. Kehujanan nih, bahasa kue apa lagi dia yang naik kuda? Andrian Dibagiin baginda raja sama pengawal awal lagi miripnya bajunya. Dari kejauhan udah kelihatan ya, aku nawas bersama kuda yang santai yang dia Lihat, nah itu dia, aku nawas begitu. Aku nawas nyampe ke tempat peristirahatan, Raja mau melihat aku nawas. Aku oh, nawas, kenapa jangan padahal kudanya dong? Itu apa lah nawas itu baginda raja misalnya. Oh iya gunawas gimana gunawas perjalanannya ya santai baginda raja nggak kudanya Andrey ya, yang doyok si doyen baginda raja burunya sampai ke sini kamu nggak kehujanan aku nawas nah, agak baginda raja kata baginda raja kan kalau ke hujan oh, bahasa kuyo nah baginda raja ngasih kudanya buru ini lambat ya, hujan yang buru asap kali baginda raja saya nyapas ini baru berarti buat bendera aja kasih hati yang saya, nanti dulu kalau udah pulang dari berburu ya ya ngasih bandara aja ya. ya. Nah, ayo sekarang kita berburu dulu. Semuanya persiapan berburu, berangkat ke hutan. Nah setelah singkat cerita mereka dapat keburuannya, uh, dapat kelinci, dapat ayam hutan. Nah dipanggang langsung di tempat itu untuk makan bareng-bareng. Nah setelah makan bareng-bareng sepanjang istirahat sebentar di Ginda Raja ajak pulang kembali ke istana nah, sebelum pulang di Ginda Raja kembali melihat di kejauhan awan burung, -burung hitam bertanda pasti di pertengahan perjalanan akan turun hujan lagi nah ini di dalam hati Baginda Raja tersirat sebuah kata kita berjalan kembali ke istana. Asyap baginda aja. Ya. Tapi kita kali ini tukar kuda. Kamu pakai kuda saya nih, kuda yang cepat, yang larinya nos. Saya pakai kuda itu dah, kuda andreyen, ya. Asyap baginda aja Terserah baginda aja. Ya. Udah. Pengin Abu Nawas. Kalau kamu nanti pakai kuda ini sampai ke istana saya ya bila kamu tidak kehujanan karena lagi musim hujan nih masih kering baju kamu baru kamu akan saya kasih hadiah sah hadiahnya tapi kalau kamu kehujanan ya bagi hati hadiahnya satu satu jadinya tadi gua yang kehujanan gitu. boleh bagi raja ya udah tuh kamu naik kuda yang putih yang meceng saya naik kuda itu ya, ya akhirnya tukar kuda lah nih bagi raja sama Abu Nawas, Abu naik kuda yang e, tangguh yang tadi dipakai Baginda Raja. Abu Nawas pamit semua bicara yang Baginda raja, raja duluan. Saya ya, ya, ya Abu Nawas langsung ya, uh, Nah, ini e, Baginda Raja dikawal sama pengawalnya naik kuda Andrean, ya, kuda Ciloyan, lambang darahnya secara singkat kata Abu Nawas sudah sampai di istana. Ya dia mau lagi nungguin sambil ngopi. Hmm, mantap bener dah Suntikan begini ngopi. Nah ini baginda raja tidak lama kemudian nyampe. Tetap aja baginda raja kehujanan. begitu begitu baginda raja nyampe. Bingung dia ngelihat Abu Nawas karena bajunya kering. Abu masih kering juga berarti dia tidak kehujanan. Ini baginda raja begini langsung sampai. Abu eh, baginda raja udah nyampe. ngopi baginda raja, ayo, kirangan, badan. Ya ya, lanjutkan. Abu kamu tidak kehujanan tadi? Eh, tidak, baginda raja. Baginda raja bingung. Abu Nawas, saya tadi berangkat pakai kuda yang cepat tarinya karena hujan. Kamu pakai yang lambat kagak? sekarang kamu pakai kuda yang cepat kagak kena hujan saya pakai yang lambat kehujanan juga bagaimana kamu bisa menghindari hujan dan bagaimana triknya kamu bisa berlari dari hujan abu nawas ah gampang itu mau bagian raja penting hadiahnya dulu jangan bagi baginda raja ya mengapa kasih kasih abu nawas Dikasihlah lagi abu nawas kasih aduh Nawas jawab jadi ini menghindar aja sebenarnya mah saya tidak menghindari hujan menghindar raja saya juga tidak bisa berlari dari hujan ya semua kita rata-rata takut sama hujan itu kan karena hujan datangnya rame-rame coba -rame. kalau waktu-waktu kita bisa menghindar air saya tidak berlari menghindar aja dari hujan tidak menghindar terus kok kamu bisa kering tidak kehujanan? saya tetap kehujanan baginda raja kenapa baju saya kering karena sebelum hujan turun deras saya buka baju saya saya buka pakaian saya saya masukin deh ke plastik anti repot saya taruh di bawah ada jok tempat duduk kuda saya tetap hujanan sama kuda tapi baju saya kering begitu sampai tempat saya pakai lagi baju saya dan soalnya saya tidak kehujanan itu bagi aja langsung. Aduh, aku nawas. Kamu memang cerdik. Saudaraku, kita ambil hikmah dari sini. Hikmah dari cerita ini adalah hujan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak bisa berlari atau menghindar dari takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang itu sudah ada ketetapannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemurah, sebagaimana kita tahu di beberapa kisah bahwa usia manusia sudah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi kalau manusia itu rajin bersilaturahim maka usianya akan berkah ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikian pun takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala memang sudah dituliskan tetapi manusia bisa memikuti dan memohon doa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga Allah memberikan kemurahan dan kasih sayangnya bagi insan yang nanti asa mendekatkan diri kepadanya. Ketika turun hujan, maka orang bisa berikhtiar dengan berteduh, bisa berikhtiar dengan memakai jas hujan. Maka dari itu, kita harus percaya bahwa takdir tetap dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi berikhtianlah dengan ikhtiar yang diperbolehkan oleh agama. Demikian kisah ini, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wa barokat